ustad Bagaimana kalau ada seseorang yang masih suka melakukan maksiat tapi ibadahnya rajin? Kumayuh teh. <tuh> STMJ ya. Salat terus maksiat jalan. STMJ. Aduh. Cabe jelly royal dan ginseng. Dalam benak orang tersebut mengakui dos dosanya, tapi hal yang terberat dia tinggalkan yaitu maksiatnya. Apa yang salah dengan orang tersebut? Salahnya masih maksiat. Salahnya taubatnya tidak serius. Quran surah ke 4 ayat 17. Alhamdulillahimineh rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah hanya akan menerima orang tobat yang sungguh-sungguh. Yang saat sadar dia salah, dia segera bertobat. Jadi, rumus tobat tuh, kalau sadar salah, jangan ditunda segera tobat saat itu. Salah sore, pada asar, jangan tunggu malam sambil tahajud karena boleh jadi maghrib meninggal. Maut datang lebih cepat dari apa yang tidak diduga. Segera. Yang kedua sungguh-sungguh. Terus begitu. Nah bagaimana ciri orang yang diterima taubatnya ketika dia benar-benar bertobat. Quran surah ketiga sembilan ayat 53. Quliyah ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la Ya Muhammad SAW katakan viralkan pada semua hambaku yang berlumur maksiat. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Tobat yang betul, kalau dia benar, Allah ampuni semua dosanya. Ciri orang diampuni dosanya, maka semua kesalahannya akan tertutup, terjaga dia dari yang salah, dan berubah dia dengan perbuatan yang soleh. Jadi, yang salah-salahnya hilang, yang solehnya yang muncul. Mata pernah melihat maksiat, gambar yang tidak bagus, ya, video-video yang buruk. Tobat, di mana ciri diterimanya? Maka matanya sudah gak suka lagi melihat yang salah. Yang soleh yang dilihat. Quran yang baik-baik itu tandanya. Dan dia gak suka diarahkan kepada perbuatan yang pernah dia kerjakan sebelumnya. Dengarannya udah gak suka. Itu ciri orang taubat diterima. Makanya setiap kita temukan kalimat taba, Seringkali umumnya disusulkan dengan kalimat. Faman taba wa aslah. Ya, dia bertobat dan dia berbuat islah. Itu cirinya. Karena itu jangan putus asa dari tobat kalau sekarang ditobati ada maksiat lagi tobat lagi, terus tobat terus. Sampai hati Anda merasa lelah dan mulai kemudian tunduk untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa dari tobat. Ya mudah-mudahan saat wafat ajal tiba dalam keadaan sedang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang paling cepat begini. Kalau masih terfikir berbuat maksiat kata para ulama, bayangkan saat akan berbuat maksiat itu wafat. Wafat Diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada taubat nih Pernah berbuat jelek, pernah mabuk, pernah ini, pernah itu Maaf teman-teman Jangan putus asa Ini kata Allah, jangan putus asa Aku sayang ya putus asa. Dan biasanya ada bersitan dalam pikiran kita Dalam jiwa kita Aduh, diterima nggak kalau taubat Masih bisa kembali nggak? Kalau ada kalimat itu tersirat Itu hidayah dari Allah Rumus Qur'annya cepat ambil ini Allah sendiri yang jawab, hambaku disebut hamba. Sebanyak-banyaknya dosa, membunuh, merampok, berzina, pernah mabuk, sebanyak-banyaknya. Kata Allah hambaku, ini rahmatku, cepat ambil. Sujud, tangisi dosa itu. Kalau belum bisa menangis, menangis lagi, nangis lagi, nangis lagi. Tangisi diri kita yang belum bisa menangis. Sampai hatinya lunak. Berusaha terus. Sampai kita merasakan ketenangan dalam tobat. Dan disitulah kemudian muncul ungkapan ulama Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Boleh bikin status tuh, ya silakan.